Terbesit dalam pikiran kita adalah para tombak dan darah. Tetapi siapa kira di balik itu? Justru dari Adonara, banyak menyimpan sejuta keajaiban dan keindahan beribu kisah unik tentang kisah tutur turun temurun yang tak pernah habis. Kisah Adonara disuguhkan dalam bentuk cerita teater mengisahkan tentang sejarah awal mula asal-usul manusia Adonara serta melukiskan keselarasan dan keharmonisan hubungan antara manusia Ile Lodo dan para pendantang Tenamau yang melahirkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, persaudaraan, dan persatuan yang sudah terlahir sejak zaman itu Hadirin dan dewan juri yang terhormat, inilah Adonara dari Kabupaten Flores Timur. sepiku, Tetapi kau tak sendirian Kehadiranmu adalah hidupku Kau adalah kokonya gunung boleng dan hijaunya pebukitan Rumputan hijau dan lereng gunung dan anak sungai yang merindukan Yang membelah padang kepala Yang merindukan percikan sejukmu Kau adalah mata air yang tak pernah terik Kau adalah kehidupan itu sendiri Sejatinya hidup dan kehidupan itu, kau berikan kami kekuatan untuk bisa menermisa mudah dan menembus cakrawala. Kau berikan kami embun kesejukan untuk basahi setiap kerongkongan yang kering. Timur sang pengembara bersama bintang penunjuk arah Anda akan ditujur Dari timur bersama rembulan menembus kegelapan Dan menak Orang hebat yang bakal membuat bangsamu Dan anak pindahku menjadi orang besar Pemberani tak gentar dengan apapun -apa. Wahai pendekar dari timur Siapakah gerangan kalian? Apakah kalian adalah orang-orang hebat Yang bakal membuat bangsamu Dan anak pindahku menjadi orang besar Dan bijak pengayang bagi siapapun Wahai pendekar dari timur Aropehan Patikola Pajino Demon, akan dikki ari satu Saudara dari timur harus berpisah Di tepisan arus selat oleh Perpisahan bukan Bukan akhir Tapi awal dari segalanya Adopihan, lelaki perkasa Berjiwa petualang tak takut kepada siapapun Tak gentar dengan apapun Kau song, song Pulau di depan matamu Kelak, anak cucu dan keturunanmu Disebut baji. Kelak, nama pulau di depan matamu Adalah dari Adop kaum keluarga dari keturunanmu disebut nara. Adonara adalah milikmu. Pati Goloh Arim Sare, kau sungsung ini mandiri. Kau dan kehidupanmu di sana akan membentukmu menjadi pribadi yang memiliki jiwa pemimpin. Kelab kau menjadi besar, menjadi raja. Anak dan keturunanmu disebut demo. ada pehan, Pati Goloh dua bersaudara dari timur rera gere Doa-doa doa, Buka B Ewa Isamanila, Buharun Mela Ait Sunani, Bukan doa. Seno mata kirimu, barat angkutlah alam. kakak no Lagi nggak bayar. Kau kuari sergolen adalah segala hidup dan kehidupan itu hari ini dan hari-hari yang akan datang bapak bengang tetik kalian amat tetik kawalolo nak tulah galak tanah eka jadi atas dika dewa manusia Buka atas dika ila lada hau turunkahkan ari tanah mahu ila lada hau atas tawa utama ila boleh lawa golek bukakan dike hari sari lawa lupa pulau kai tanah narah dia bakal ke dihanun kata hile bole Dari gunung turun perladang dan berburu sampai ke pesisir. Dari pesisir, terbukalah hatimu dan keulurkan tanganmu menerima saudaramu dari timur dan dari Sina Jawa. Bua lali lewopiga singkang, bua lali tanam Jawa. Buah dore vula lalihaka Tidak adana siwata ulumado Ada no bau lewokal lembala Wangi sama surat tua sama rambun Ata tena mau Rete ohe belaya Liwa no loja No belau Kala ketipa era mania No suri No galak Rete bieto Ralelewa kuat kemuha Sorong haka Sampai tanah ikat kemaat Daitutu kodah mari kiri bila wa nuba gole-gole harum ata ile lo nau kaka nanti hadu ari lali boleh Di keti mumatan wali seranggora kara gere kena lodo sedang sampai kena ada lagi sagu atau mata kota dulu bebah rata gong bawa noratu rate beto rak ramuran lewo ramet tanah pupuk akan dikearin sare lewo nuba pulau kai tanah nara lemah kai nolo kai wala terwalamara Tanah tawa ikan kiri. Nah tibu betok jadi atas dika. Konek lomo wanitana. Konek koke pada balik. Atas dika tibu keba. Ayah sama kono baik. lura aman o laki pengen lomo kain tanah. Kodatama helo sesak matang pitong. ibu sama bay Benibu lema. Tak kaka mau hari sore boleh sama boleh. Koy, boleh kau hala. Kuli la ala. Makai, ari puluh hari lemah. Mari lawan dekin ketiwanan lalin. Hendra, orang raya. Kuak, tukah, buaya, mata. puti ke mari sare lawa akan didatang laga kana akan dia pagada kasogandara lawa pulau kai ikut nara tanah le makai nuhat padon ado na